assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sobat meta video kali ini kita akan melihat nah ini ini adalah buah markisa kebanyakan orang tahu kalau rasa buah markisa itu asam ya nah tapi berbeda dengan buah markisa yang saya tanam ini. ini buahnya lumayan rame ini calon bunga calon bunga juga banyak Ini adalah salah satu jenis markisa impor ya. Rasanya manis. Nah ini saya tulis tanggal, ini tanggal groundingnya tanggal 10 November tahun 2021. Ini jenisnya adalah Passiflora edulis varian Sweet Honey atau markisa madu. Ini rasanya manis, full manis tanpa ra, ada rasa asam sama sekali. Nah, kita akan ambil satu ya. Nah, yang ini aja ini kalau matang, warnanya orange orange cerah ya ini masih hijau kita coba ambil kita cek kita coba buka nah ini warna dalamnya orange meskipun ini belum terlalu matang mari kita cicipi rasanya manis rasanya full manis warnanya orange rasanya full manis ini akan lebih enak kalau matang sempurna oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe like, komen, dan share ke semua sosial media yang teman-teman punya terima kasih sudah menonton